Walaupun kita hidup pas-pasan, tapi Tuhan pelihara. Selama pandemi kemarin pun jahitan nggak ada tuh. Karena kan orang mau jahit juga nggak ada uang. Kan? Akhirnya ya udahlah terima aja memang ada maksud Tuhan yang lain kan. Tapi walaupun nggak ada jahitan, selama pandemi itu mengalir aja yang memberi sembako ada. Jadi kita nyambung terus hidup, misalnya bisa hidup lah ya. Sementara orang kan udah kelabakan penghasilan nggak ada yang jualan juga sepi kan yang usaha banyak yang di PHK semua mengeluh kan karena nggak bisa uh, makan udah berkurang biaya makan nah, tapi kami puji Tuhan Tuhan pelihara jadi ada aja suami saya lagi mulung ada yang kasih sembako di lampu merah kan bawa pulang ada yang ya itu tergantung kok ya ada apa ada mie ada beras ada minyak kan jadi kami nggak kekurangan sama itu ya ada maksud Tuhan kan walaupun kami di rumah kerjaannya nggak ada lagi nih yang dikerjain jahitan bagaimana saya harus menopang kan di rumah sebagai ibu rumah tangga apa yang harus saya kerjakan gitu kan? hanya saya talentanya ya di situ bisa jahit gitu kan nggak bisa yang lain gitu ya kalau saya sih untuk sehari-hari ya usaha bekerja cuman selama ini kan kerjaan saya belum menetap gitu loh uh, belum menetapnya karena kenapa Dan waktu kemarin itu kan udah, udah enak lah kerja cuman kan ya seperti kayak COVID gitu kan jadi pengurangan karyawan saya kena gitu fungsi banyak. selama ini ya kujaya cuman kayak gitu penghasilan sehari sema kerjanya kita malam malam tuh cuma Rp50.000, puluh ribu, semalam tuh teman kadang-kadang nggak kerja dari mulai beberapa hari ini saya nggak masuk kerja gitu karena cuaca hujan terus. sekarang tuh itu tuh lima puluh itu kayaknya kalau semua habis-habis itu nggak cukup ya, kalau menurut itu ya. tapi di Tuhan kan kalau beras suka ada dari pandemi juga saya dari pemerintah baru dapat bantuan sembako beras ya. Beras telur gitu jadi puji Tuhan. Beras enggak gitu sulit kita untuk harus cari untuk membeli. Jadi tinggal beli lauknya aja kan, sayur lauknya gitu, jangan yang lainnya gitu. Jadi kita cukup-cukupan aja lah, nggak ada 50.000 ribu uangnya ya, ada 30 puluh harus cukup itu aja. Makanya dari situ kita kadang-kadang ya gimana ya buat anak sekolah gitu. Saya juga masih bingungnya di situ, tapi puji Tuhan lah Tuhan masih pelihara sih bisa Sekolah anak saya masih berjalan Maksudnya saya bersyukur masih bisa gitu Tuhan tolong Karena apa yang kita kerjakan itu ya Itu yang saya jalani dengan penuh sukacita, nggak mengeluh, nggak apa Betul lah saya hadapi sih, jadi makanya Tuhan bisa cukupi saya Ada waktunya kalau kita juga lagi terpuruk Tapi kita mengucap syukur aja Gitu nggak kan? mungkin Tuhan akan memberikan kita kelaparan, pasti ada jalannya. cuman ya makan sih adanya, gitu kan. Lalu beli Indomie kan, oh, Indomie yang penting Indomie matelor, kita berempat misalnya Indominya dua aja cukup kan, gitu kan. tambah nasi, udah, gitu. ya saya sih berterima kasih dengan bantuan ini, benar-benar berterima kasih. saya sangat kaget sih karena kan emang saya lagi istilahnya ngebutuhin gitu kan gitu, butuh utama kan buat e, makan gitu, kalau makan sih kita udah istilahnya adalah gitu cuman buat-buat kedepannya gitu terima kasih banget ya ibu gitu. saya juga tadi kaget ibu nggak wa ibu bisa ke Rupung nggak Nanti ada sembako, katanya dari tangga pengharapan, 12 datang ya. Aduh, bu, terima kasih sebelumnya, bu, kata saya. Senang banget, suka cita banget, gitu kan. Saya bersyukur. Ada nah, hamba yang, yang peduli, ya, peduli. Saya. Hidup harus berdampak, jangan hanya tampak. Setulus hati kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sampai saat ini masih terus senantiasa mensupport program peduli sesama hingga kami dapat membantu masyarakat yang membutuhkan. Bagi Bapak Ibu yang ingin terus mensupport program peduli sesama, dapat mengirimkannya melalui nomor rekening di bawah ini. Setulus hati kami mengucapkan terima kasih. Live I Better Life.